nya di masa PPKM 4, COVID, tapi ternyata Bea Bakery tetap ekspansif dan bahkan kali ini dia membuka cabang yang ke-8. Cabang ini dari Jumabek. apa nih mau hmm, borong ya nih kalau ibu-ibu melihat kue ya gini nih udah nggak sabar ya. pasti semua mau dicobain delapan dia luas banget Terus saya lihat menu kue-kuenya juga lebih variatif, lebih banyak ya Sorry, saya pengen tahu Mungkin ibu bisa kasih ke kita oh, apa sih? Kok ibu bisa sesukses ini? Apalagi ini kan masa pandemi ya, Covid Sementara itu selama masa Covid ini malah ekspansi ini Sudah beberapa cabar Jadi uh, kalau saya sih Terus ya, jadi fokus uh, apa yang menjadi tujuan tujuan hidup kita ya. Terus kita memang harus memenangi perusahaan kita dari fondasinya nah, ya, uh, Sekarang ini saya masih belajar untuk memperbaiki uh, bagaimana dari fondasi sampai di, sepilih, di mana saya nanti saya, saatnya sudah di atas saya keluar. Intinya adalah fokus, fokus. Jadi itu ada yang lebih oh, banyak, ada mentalnya, ada. coachingnya. Saya tentunya, uh, uh, ya alhamdulillah ya. Seperti ini, bukan saya selain kita memang harus belajar, kita juga harus uh, dengan ikhlas uh, belajar terus. Ya saya uh, ada konsultannya sih, ada konsultannya. Konsultan aja itu nggak ya, mm -hmm. kalau kita tinggal pakai oh. Kita Kalau kita nggak pakai intinya apa? kalau misalnya kita kita pakai dengan tim yang kuat, kita nggak bisa jadi apa-apa. Kenapa kalau kita dengan petani sendiri, kita juga nggak bisa kerja gitu. Kita nggak bisa growing bersama. Gitu. Jadi kita tetap pakai Sultan kita juga harus tetap uh, memakai tim yang kuat. Eh, bah, keren bu ya. Sukses. Menuju ke cabang yang berapa bu? Insyaallah. Uh, Insyaallah dua bulan ke depan cabang di sini Target akhir? Uh, harusnya si sepuluh cuman saya yang uh, ke9 yang ke sepuluh itu untuk berbenah jadi saya sampai sembilan ya dan saya masih sampai sembilan ini sama terima kasih yeah, selamat -selamat. nah ini kenalin nih ini adalah suami dari Buni owner dari bunga bakery berkat support dari suami tercinta buka bunga bakery berkembang ah. luar biasa dan tiga detik ini sudah masuk ke cabang yang ke-8 Allah bunga Bakery akan menuju ke cabang yang ke-50 luar sukses ya. ya Pak ya